ini saya nak cerita sikit berkenaan dengan dealings eh so bila kita sebut dealings dia ada empat benda eh empat, empat perkara so ini adalah apa yang uh, apa tu uh, terkandung dekat dalam uh, kanun tanah negara ataupun national land code bila orang sebut dealing dia ada empat perkara eh so uh, cara nak ingat dia uh, TLCE eh uh, transfer transfer ialah uh, pertukaran ataupun a uh, pertukaran a uh, TL untuk leases ataupun untuk a uh, leases untuk pajakan C adalah charges untuk uh, a dan I e adalah ismen so hari ni uh, dengan masa yang ada saya nak buat uh, information apa tu uh, trang, apa tu uh, trang, apa tu dealing dan saya akan terus pergi ke ismen eh? sebab ismen jarang orang sebut okay. So, siapa pernah dengar Isman? Kalau siapa pernah dengar, tulis dengar. Kalau tak tak pernah lagi boleh cakap tak? Tak, tak pernah dengar. dengar. Haa, tak eh. So, Baik, uh, so Dalam uh, seksi 205 NLC kan, eh, uh, dealing ialah uh, uh, Apa-apa sahaja yang affected under the Act dengan berkaitan dengan tanah yang telah dilupuskan maksudnya tanah atas uh, atas geran eh? so kalau sekiranya uh, tanah yang tidak dilupuskan tak boleh di tak, tak boleh buat dealings kan and then uh, dia ada kita kena ingat eh uh, TLCE tu kita ada dikeningat empat ini sangat berkesan eh you, saya rasa benda ni sampai sekarang saya ingat lecture saya cakap tu eh TLCE eh set daripada transfer eh uh, uh, pertukaran hak milik 14 eh buat start dengan borang 14 eh transfer air, leases ataupun pajakan 15 and then lepas tu a uh, C ialah charge ataupun cagaran. Uh, uh, ini borang 16 dan a uh, 17 isman okey. So setiap dealing dia mesti menggunakan borang eh, menggunakan perjanjian ataupun borang yang jelas. Yang ini kalau ikutkan dia kena ikut Uh, dekat dalam skedul ah schedule, uh, schedule uh, 1 ataupun skedul A dekat dalam national land code dan semua di link apa tu instrument bila kita sebut instrument tu adalah perjanjian eh uh, SPA instrument tenancy agreement instrument uh, dalam kes ni instrument yang dimasukkan ialah uh, borang uh, 14A ataupun 15 dan segalanya itu borang tersebut tidak digunakan pakai kecuali kalau dia dah berdaftar dengan dengan uh, apa pejabat tanah. Ingat eh. So ni empat perkara ni kena berdaftar walaupun dah isi borang walaupun telah diendorse dia eh, attest tapi kena daftar. Eh. Kalau tak dibuat maka segala instrumen perjanjian tu tak boleh digunapakai eh. sebab tu walaupun dah ada SPA kita kena hantar kat borang, borang uh, kena hantar kat lawyer, lawyer kena melakukan semua uh, 14A dan buat apa tu apa tu di uh, hantar pergi tu pejabat tanah okey so uh, instrument tu kena ada description of parties instrument tu kena ada proper description of land and then uh, ada segala dealing documents eh perlu perlu dimasukkan sekali and then uh, ini adalah borang-borang yang digunakan pakai eh, 14A ialah untuk uh, transfer land and share and this ataupun uh, transfer of charge 14B and then 16F certificate issued by uh, High Court ini untuk untuk apa uh, untuk lelong eh and then uh, 15 untuk leases untuk pajakan so and then uh, 16 untuk cagaran 17 untuk isman so hari ini saya nak cerita isman dia um, Okay ada empat kategori orang yang boleh execute uh, apa tu instrument ni satu ialah by respektif parti orang yang terlibat secara langsung eh, dalam uh, perjanjian tersebut ataupun orang yang ada power of attorney eh orang attorney tu orang yang ada uh, surat kuasa lawyer orang eh. surat lawyer kan eh. ataupun surat kuasa yang telah di endorse dekat High Court ataupun orang yang telah diberi kuasa oleh uh, apa tu da dalam nlc and then ataupun uh, dapat orang yang mendapat order ataupun uh, apa tu specific performance yang telah dilakukan oleh uh, mahkamah sebab tu transfer boleh berlaku walaupun owner kata lepas dia dah sign uh, SPA dia kata ai tak nak teruskan so kalau dia dah sign SPE ataupun dia dah sign ATP kemudian dia kata dia tak nak teruskan uh, dan dia kemudian dia tak nak bayar ganti rugi yang bersesuaian dengan keadaan maka orang yang orang yang terlibat dalam apa tu proses uh, pembelian tu dia boleh minta Uh, apa tu? direct ataupun um, apa tu specific performance daripada uh, mahkamah mahkamah boleh putuskan walaupun dia tak suka dia kena jual juga okey so process registration dia adalah perlu uh, semua perlu di dibuat attestation uh, dekat uh, state director ataupun any land administrator and dia kena attest uh and then final process to be present instrument nah ini dia bilang cakap kita present present tu maksudnya bila dia dia dah siapkan semua borang 14A tu kan contohnya bila lawyer cakap saya nak pergi present maksudnya 14A dokumen semua dah siap dihantar eh adjudication dipanggil ah proses adjudication adjudication so sekarang kita pergi transfer so saya tak nak sentuh transfer ini adalah apa tu uh, saya punya uh, apa tu saya punya uh, nota eh, nota yang saya ambil eh so saya rasa isman ni uh, ramai orang tak dengar eh so aa um, aa uh, and then lepas tu, you guys okey tak? semua okey, kalau okey bagi semangat sikit kat saya okey ke tidak? nak tengok you okay, guys go chat? Go. chat sikit, okey okey okey semangat semangat semangat okey so isman ni ialah uh, apa tu hak penggunaan tanah hak penggunaan tanah oleh orang yang uh, tanah jiran kan hak penggunaan tanah oleh tanah jiran untuk laluan kan? yang diberi uh, penggunaan hak tersebut diberi oleh orang yang memiliki tanah contohnya lah kalau kita dekat okay dia ada isma ni dia ada dua tiga kan tapi saya cerita yang yang popular je lah uh, ismen ni boleh dia berlaku uh, satu di, uh, antara perjanjian antara Tanah dominan dengan Tanah Serbian Okey, Tanah dominan ni maksudnya orang yang telah hak, diberikan hak Katakanlah orang tu di Tanah Kampung kadang-kadang dia ada banyak lapis kan Lepas tu dia tak ada access dengan jalan Katakan macam tu Jadi orang yang kat belakang dalam tu Dia nak masuk, dia nak keluar pergi ke jalan Dia kena lalu Tanah o oh, tanah Orang tu lah So bila berlaku Tanah Bila dia nak buat laluan Tanah Orang tu So dia boleh jumpa dengan Tuan Tanah Uh, yang dia nak kena lalu tu, dia buat satu perjanjian uh, mengatakan aku nak aku nak nak buat penggunaan dia untuk lalu saja, katakanlah untuk lalu saja uh, jadi bila dia buat laluan tu uh, ada consideration maybe ada perjanjian berapa inggit, berapa inggit kan, berapa lama then uh, apa tu dan lepas tu di isi borang 17 okay so orang yang apa tu Orang yang diberikan hak tu ialah um, dominant. Orang yang memberikan hak tu ialah servient eh. Jadi dia acquire the right by registered proprietor after negotiating dengan dengan dengan owner lah eh. Right tu mungkin untuk melalu ataupun nak buat support kan. Support ke ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan penggunaan tanah lah eh. So um, Contohnya uh, macam ni, dalam kes ini dia menggunakan neighbor dia punya tanah untuk buat septic tank uh, Jadi itu adalah satu-satu juga eh Ini semua bila dia sebut Datin, Haja, uh, Datin Siti Hajar ni maksudnya ini adalah kes-kes mahkamah eh. uh, Kegunaan untuk masuk tanah And then lepas tu orang yang telah di uh, Okay ni di, di, kita pasal survey dengan Domino ni saya dah sebut Okay And then isme ni hanyalah dealing yang mesti didaftarkan. maksudnya bila didaftarkan, bila dia pergi dekat pejabat tanah tu nanti dekat geran tu ada tertulis uh, siapakah orang yang ada hak atas tanah tersebut. Eh, isme ni maksudnya dia boleh dia, dia panggil registerable, register, uh, register uh, apa tu registered interest. maksudnya orang yang uh, dominan tadi dia ada hak atas tanah tersebut. sama juga bila leases ataupun charge sebab tu kalau ada charge nama uh, walaupun grant tu uh, owner yang pegang kan tapi apa tu nama uh, na, apa tu atas grant tu tetap juga ada ada nama bank kan uh, itu example lah eh. so dia ada dua requirement uh, dalam kes ini uh, untuk Datin Sri Aja dia apa tu dia decided by uh, court that the metal link, ah, dia buat satu jalan lah dia buat jalan jalan tar kan ah, disebabkan uh, apa tu disebabkan tidak berdaftar jadi bila walaupun jalan tu telah ditarkan selepas dia guna 10 tahun katakan owner kata dia nak guna tanah tu walaupun sebelum ni dia allow orang lalu tapi disebabkan tidak berdaftar maka uh, apa tu uh, uh, murus sagu ni dia tak boleh nak akses lagi lah bila, maksudnya Datin Srihajar tu ada hak untuk uh, mengambil balik uh, penggunaan ataupun laluan boleh tutup lah, boleh tutup tanah dia eh. and uh, dia hanya hanya boleh berdaftar uh, selepas registration 17A and then okay termination dia sama ada termination tu dilakukan oleh dominant Land uh. Uh, by owner maksudnya owner owner do, do, uh, uh, apa tu tanah yang dominan tu dia release dia isi borang 17C uh, tak sabar saya and then lepas tu ataupun the dominant land owner buy dia beli bila dia cantum nama dia antara tanah tu kan katakanlah tanah sebut dia beli kan tanah tanah serbian tu dia beli maka otomatik dia punya uh, dia punya ismen tu telah uh, usang dia call it eh usang. Maksudnya tak boleh dipakai eh. ataupun cancellation by register. Register boleh cancel. Okay, okay. So ada tiga minit lagi. So saya pergi balik pada the next one. Okay dan lagi satu ialah lagi satu uh, isma ni dia antara macam tadi tu dia antara uh, perjanjian antara owner dengan owner betul lah tapi ada titikanya contohnya um, apa tu tanah contohnya tanah jalan jalan raya nak pergi ke pantai nak pergi ke pantai dia kena lalu tanah orang betul tak jadi jalan raya tu adalah hak apa tu ha, tempat awam pantai tu tempat awam juga okey tempat awam juga okey katakanlah macam tu maka laluan tu dia boleh di decide oleh pejabat tanah okey ataupun pendaftar pendaftar boleh uh, uh, boleh tentukan eh walaupun tanpa apa walaupun tanpa persetujuan tanah Uh, pemilik tanah tersebut, pendaftar boleh buka tanah untuk buat laluan. Eh, jadi obviously kalau sekiranya walaupun tidak apa tu tidak mempunyai atau persetujuan ataupun perjanjian daripada uh, owner boleh dibuat juga. Eh, contohnya, uh, okay, contohnya bila terdapat uh, bila terdapat unsur-unsur uh, yang di mana menyusahkan ataupun berbahaya. Ah, uh, contohnya nak excess tak boleh dia boleh dia boleh pergi jumpa pejabat tanah minta laluan ataupun apa tu laluan yang apa tu contoh laluan-laluan untuk nak access lah tetapi kalau sekiranya tidak ada orang kata tidak ada benda-benda apa tu tidak ada emergency ataupun kepayahan contohnya kena lalu tanah tanah curam ataupun membahayakan maka mungkin ada juga keputusan yang dibuat oleh mahkamah di mana uh, apa tu uh, uh, apa tu uh, ismen yang telah dibuat oleh pejabat tanah tersebut terbatal lah ini pun ada juga eh ada ketika tanah kalau sekiranya tanah untuk laluan awam tersebut dah ada banyak akses pejabat tanah nak buka lagi satu kan nah, itu orang masih boleh di challenge okay? so last minute ok so ingat eh, saya ulang balik kita bila sebut dealing ada empat satu ialah transfer dua ialah uh, leases ataupun uh, pajakan tiga ialah cagaran, cagaran ni maksudnya bila bank kita hutang duit dengan bank untuk dapatkan apa untuk dapatkan uh, uh, pinjaman uh, untuk beli membeli rumah tersebut jadi bank boleh charge eh? ataupun cagarkan dan yang keempat ialah isman. ok baik saya serah balik kepada MC Terima kasih. Hai, saya Abdul Aziz, kosak anda. Sekiranya you suka tip seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan lonceng notifikasi, thumbs up, share serta komen. Jangan lupa untuk menuntun video-video yang lain.